Selamat hari minggu adik-adik Halo adik-adik yang ada di rumah Apa kabarnya nih semua-semua sehat dalam keadaan sehat-sehat kan? Kakak-kakak semua berharap adik-adik di rumah Beserta dengan keluarga dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia Sehingga hari ini kita masih bisa kembali lagi ber beribadah bersama-sama dalam IHMP AGBB Shalom Depok Betul banget nih Kariska. Gimana kalau sekarang kita berkenalan dulu yuk sama kakak yang ada di sini nih Kan kita juga pakai masker nih, hmm, jadi pasti adik-adik lupa nih siapa ya kakaknya. Nah yang pertama ada Kak Tommy di Gitaris, lalu ada Kak Betran di Kajonis, ada Kak Rizka, dan juga Kak Ewan di Liturgos. Nah adik-adik sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita hari ini kakak mau undang adik-adik untuk berdiri Yuk kita berdiri kita mau gerakin badan kita supaya kita enggak ngantuk lagi nih kayon Kita mau angkat satu pujian yang berjudul matahari bersinar terang diulang dua kali ya Kurang semangat nih, Kariska. Kita perlu nyanyi satu lagu lagi nih, biar kita tambah semangat. Adik-adik, mari kita angkat pujian yang berjudul "Biarpun Gunung-gunung Beranjak". Pada semangat dong tentu aja. Nah sekarang kita mau bersa-teduh. Dalam posisi tetap berdiri adik-adik. Siapkan hati dan juga pikiran kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu teduh Saat-teduh dimulai. Selesai Adik-adik yang dikasih Tuhan karena kita sudah bersatu teduh Tandanya kita sudah masuk ke dalam ibadah nikah kak Kakak harap adik-adik tetap berdiri dengan tenang ya Di dalam segala sesuatu yang ada di hidup kita Semua pasti ada campur tangan Tuhan Karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita Apa sih pelita itu? Pelita adalah penerang yang menerangi jalan kita Agar kita bisa berjalan dengan lurus dan benar untuk itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firmanmu Pelita. Kita sudah masuk dalam ibadah nih ya Kariska. Sekarang Karyawan mau kita membuka dengan doa pembukaan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tendukan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih kalau Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini dan kami bisa ikut IHMPA online ya Bapak bersama dengan Mama dan Papa, Om dan Tante ataupun Oma dan Opa. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, biarlah kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Kau boleh berkati setiap peralatan yang akan kami gunakan dan juga jaringan, biarlah kiranya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, sekarang kita mau membaca Mazmur Pujian. Siapkan alkitabnya ya. Kita membaca Mazmur kita hari ini yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Kalau belum bisa buka Alkitab sendiri, bisa minta tolong Mama atau Papa Nikah ataupun orang-orang mendampingi Adik-adik. Sudah ketemu? Mazmur 33 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Mazmur 33 ayat 1 sampai 5 Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus sepuluh tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Adik-adik, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita dapat mengambil kesimpulan kalau segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, kita bisa lakukan hanya dengan penyertaan tangan Tuhan saja sehingga kita harus menyadari kalau Tuhan adalah segala-galanya untuk kita semua, ya kan, Kariska? Betul. Nah, maka dari itu, mari kita angkat satu pujian yang diambil dari Kidung Ceria 254 Yesus segala-galanya. Baiknya yang ketiga. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan Adik-adik yang sudah bisa menulis Boleh loh menyiapkan pulpen Serta kertas dan juga tentu aja Alkitab ya kak Untuk mencatat firman yang akan didengarkan nanti Siapa tahu nanti sewaktu-waktu Adik-adik bisa membacanya lagi Sekarang siapkan hati dan pikiran kita Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan Halo adik-adik Selamat pagi Wah, Kak Dina kangen banget nih bisa sama adik-adik lagi di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPB Shalom. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semua ya? Wah, Kadina dari sini nggak kelihatan nih adik-adik kelas kecil. Tapi Kadina harap adik-adik sekarang sedang tersenyum, sedang bahagia, sedang sehat. Di depan laptopnya, di depan komputernya, di depan TV-nya atau di depan HP-nya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sebelum itu, ayo disiapin ya. Aduh, berat banget Kadina nggak kuat. Disiapkan Alkitabnya. Tuh, Kadina punya Alkitab besar banget. Adik-adik coba angkat alkitab ya. Nah, kita siapin Alkitabnya. Kita mau membaca dari kitab Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Yuk dicari Ezra itu di perjanjian apa ya Kak Dina ya? Di perjanjian lama ada ketemu Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum itu adik-adik kita berdoa dulu yuk. Kita minta bimbingan roh kudus supaya kita mengerti firman Tuhan yang mau kita baca dan kita dengar hari ini. Sikap doanya bagaimana adik-adik? Betul, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang begitu baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, sekarang kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Agar kami dapat mengerti, dapat memahami firman yang kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anakmu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, yuk kita baca firman Tuhan pada hari ini dari Ezra 7 ayat 1-10. Beginilah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ezra 7 ayat 1-10 Ezra diberi kuasa oleh Raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah Kemudian daripada semuanya itu Pada zaman pemerintahan Arta Sasta, Raja Negeri Persia Maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahituk, bin Amariah, bin Azaria, bin Merayat. Bin Zerahi, Bin Uzi, Bin Buki, Bin Abiswa, Bin Pinehas, Bin Eleazar Bin Harun Yaitu Harun Imam Kepala Ezra ini berangkat pulang dari Babel Ia adalah seorang ahli kitab Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allahnya melindungi dia Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam Orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di Bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Arta Sasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya, pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan diantara orang Israel demikian pembacaan Alkitab nah begitulah firman Tuhan adik-adik Kak Dina mau tanya siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa yang mengajar Kak Vivi loh coba yang tahu angkat tangan nah adik-adik Kak Vivi minggu lalu cerita tentang apa ya Kak Vivi Cerita tentang sebuah bangsa pilihan Allah yang merupakan bangsa paling besar. Bangsa apa ya adik-adik? Betul jawabannya ada di bawah sini. Bangsa Israel. Nah bangsa Israel kenapa ya adik-adik minggu lalu? Jadi karena ketidaktaatan bangsa Israel dan pemimpin-pemimpinnya. Bangsa Israel dibuang ke tanah pembuangan selama 70 tahun. Lama banget ya adik-adik. Sekarang adik-adik umurnya berapa? 10 tahun atau 9 tahun. Berarti masih panjang ya sampai 70 tahun. Sampai sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya anaknya cucu. Wah panjang banget. Jadi selama 70 tahun bangsa Israel berada di tanah pembuangan Babel adik-adik. Nah, akhirnya setelah 70 tahun lamanya, bangsa Israel diizinkan kembali ke Yerusalem oleh Allah melalui raja. Kores adik-adik, nih gambarnya ada di sebelah sini. Bangsa Israelnya senang ya, adik-adik, apa namanya? Setelah bebas dari tanah pembuangan Babel, dan mereka kembali ke tanah, perjanji, ke tanah mereka, yaitu tanah Yerusalem. Nah, adik-adik, tahu nggak? Ternyata. Jarak dari Tanah Pembuangan Babel ke Yerusalem itu 800 km. Wah panjang banget Kak Dina, siapa di sini yang pernah ke Surabaya? Nah adik-adik jarak dari Depok nih rumahnya adik-adik sekarang sampai ke Surabaya juga 800 km adik-adik. Jauh banget ya, Kak Dina tuh kalau ke Surabaya naiknya naik kereta atau naik mobil. Ini bangsa Israel lah jalan kaki adik-adik. Bayangkan ya, jauh banget. Nah adik-adik bangsa Israel ini seperti yang Kak Vivi bilang minggu kemarin, mempunyai sebuah misi adik-adik di Yerusalem. Misinya itu apa? Misinya bangsa Israel itu adalah membangun rumah, membangun kehidupan mereka lagi, dan juga membangun sebuah bait Allah. Nah adik-adik, waktu bangsa Israel ini pergi kembali ke Yerusalem, Kan orangnya banyak banget. Mereka itu nggak langsung semua adik-adik pulang. Dibagi jadi dua kelompok. Jadi ada yang berangkat duluan, terus ada yang berangkat menyusul. Nah, tahap kedua ini orang-orang yang kembali ke Yerusalem dipimpin oleh seorang bapak. Minggu lalu Kak Vivi juga ada cerita nih, adik-adik mungkin masih ingat. Jadi bangsa Israel pergi ke Yerusalem ini dipimpin oleh seorang bapak yang bernama siapa? Nabi Ezra, betul sekali adik-adik. Nah, bangsa Israel ini pergi ke Yerusalem dipimpin oleh Nabi Ezra. Siapa yang ingat Nabi Ezra itu siapa hayo? Hmm, kadina belum dengar jawaban nih. Betul sekali adik-adik. Nabi Ezra itu adalah Nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel. Kembali ke Yerusalem dari tanah pembuangan negeri Babel adik-adik. Tadi kita baca ya di Alkitab. Apalagi di ayatnya 1-5. Ada silsilahnya Nabi Ezra. Panjang ya adik-adik. Dari kakeknya, dari ayahnya, dari buyutnya. Panjang banget. Sama kayak adik-adik. Adik-adik kan juga punya silsilah keluarga kan. Ayo siapa yang ingat nama, nama neneknya? Nama kakeknya adik-adik? Atau nama buyutnya adik-adik? Siapa yang ingat? Nah sama Adik Adik. Nabi Ezra ini juga memiliki keturunan yang sangat panjang. Tadi kita baca juga di Alkitab nih, di Alkitab Kadina yang besar banget nih. Nah, di sini dijelaskan kalau Nabi Ezra itu pintar loh Adik Adik. Pintar apa sih Kadina? Ayo, dilihat lagi Alkitabnya. Kira-kira Nabi Ezra pintar apa ya? Hmm, pintar memasak Kadina. Bukan. Pintar apa dong? Nabi Ezra itu orangnya hebat dan pintar dalam mengerti Taurat Tuhan. Kok bisa ya kadina? Nabi Ezra itu pintar karena Nabi Ezra ini rajin membaca kitab-kitab dan Taurat Tuhan adik-adik. Dan Nabi Ezra itu gak hanya membacanya saja, tetapi mempelajarinya, mendalaminya secara sungguh-sungguh dan juga merenungkannya adik-adik. Nah tapi Nabi Ezra itu tidak hanya tekun membaca saja dan memahami Tauratnya. Tapi Nabi Ezra juga senang memberitakan dan mengajarkan firman yang dia baca kepada orang-orang di sekitarnya. Nih adik-adik ada gambarnya Nabi Ezra sedang memberitakan firman. Nah adik-adik, nih kadina mau lihatin? Kira-kira adik-adik tahu enggak ini apa? Nah zaman dulu adik-adik. Ini adalah contoh dari kitab-kitab yang dibaca sama Nabi Ezra. Zaman dulu adik-adik, uh, firman Tuhan itu belum berbentuk seperti yang kita baca. nih, Kayak gini nih, yang berat banget nih, yang besar. Nih, kayak gini nih, ya kan? Tapi zaman dulu, kitab-kitab dan taurat Tuhan yang dibaca oleh Nabi Ezra itu masih berbentuk gulungan seperti ini adik-adik. Nih, Kak Dina coba buka ya. Aduh, ini Kak Dina harus menggali dalam untuk mengambil ini, adik-adik. Lihat. Nah, jadi dulu bentuk kitabnya itu berbentuk surat-surat yang gulungan seperti ini, adik-adik. Dibuatnya dari kulit hewan dan juga kulit tumbuhan. Kalau adik-adik sekarang kan nulisnya pakai kertas. Dibuatnya dari pohon, dari serat pohon, terus diolah di pabrik. Nah, zaman dulu belum ada. Jadi mereka menggunakan gulungan surat seperti ini, adik-adik. Nah, kira-kira... Firman Tuhan yang disampaikan Nabi Ezra ke bangsa Israel itu apa ya? Coba Kadina baca di gulungan ini ya Adik Adik ya. Nah, jadi Adik Adik Kadina baca nih. Nabi Ezra itu bercerita tentang pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel Adik Adik. Pimpinan Tuhan dari generasi pertama, generasi selanjutnya, generasi seterus-terusnya. Dan sampai semua keturunan itu Tuhan pimpin dan Tuhan sertai adik-adik. Terus ada juga firman tentang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan juga kemurahan serta kebaikan Tuhan dari dulu hingga sekarang kepada bangsa Israel adik-adik. Dan meski dibuang Tuhan mendengar dan selalu mendengar dan menjawab doa bangsa Israel jadi e, Nabi Ezra itu memberitakan soal kebaikan Tuhan kemurahan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan ke bangsa Israel Kadina karo sini ya nah adik-adik jadi Nabi Ezra itu selama bangsa Israel di sana membangun rumah, membangun bait Allah, membangun kehidupannya. Mereka, Nabi Ezra itu selalu menceritakan firman Tuhan kepada bangsa Israel: "Untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada bangsa Israel." Adik-adik yang tadinya mereka sedih, mereka lesu, mereka lemah, itu menjadi semangat lagi dan mengembalikan. E, ...kerohanian dan juga kepercayaan bangsa Israel kepada Tuhan adik-adik. Nah, Nabi Ezra ini juga ingin kalau bangsa Israel punya waktu... ...untuk membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Selain memberitakan firman Tuhan nih, yang Nabi Ezra lakukan setiap hari... ...Nabi Ezra juga mengajak bangsa Israel untuk rajin membaca... ...dan juga merenungkan firman Tuhan adik-adik. Jadi... Nabi Ezra itu ingin bangsa Israel gak hanya mendengarkan firman dari Nabi Ezra. Tetapi juga merenungkannya supaya penyertaan Tuhan selalu mereka rasakan di dalam hidup mereka di adik, adik Nah keren banget ya Nabi Ezra selain dia membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Nabi Ezra juga memberitakan dan mengajarkan ke orang lain supaya kasih yang dirasakan Nabi Ezra. Dirasakan juga oleh semua orang, jadi semua orang juga bisa merasakan kasih dan juga damai yang hadirnya dari Tuhan. Adik-adik, siapa yang mau jadi seperti Nabi Ezra? Ayat tunjuk tangan mana nih? Kadinah lihat dulu nih, yang sudah tunjuk tangan nih. Audrey, Nathan, ada Xavier, ada Karina, Mika, Cecilia. Wah, ada Renaya juga. Ada Beatrice, ada Given, Noel, Mia, wih, Ethan juga, Welly juga angkat tangan, Abby, Sergio, Jena, Brandon. Nah ayo semua yang angkat tangan yang mau jadi Nabi Ezra. Wah banyak ya yang mau jadi Nabi Ezra, keren-keren. Nah jadi adik-adik firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dari Ezra 7 ayat 1-10 mau mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk rajin merenungkan firman Tuhan dan juga memberitakannya ke orang-orang. Nih seperti Kadina sekarang nih yang ada di layarnya adik-adik sedang memberitakan firman Tuhan juga adik-adik. Atau kalau adik-adik lihat di ibadah hari minggu ada Pak Pendeta, ada Bu Pendeta yang juga memberitakan Firman Tuhan, jadi nih kayak adik-adik main lari estafet nih, ada nih fotonya kayak gini nih, itu kan adik-adik ngasih di ke orang lain gitu. Jadi sama seperti firman yang Kak Dina sampaikan, jangan sampai berhenti di adik-adik doang, harus adik-adik sebarkan ke orang-orang lain. Nah tapi adik-adik memberitakan firman tidak hanya lewat khotbah seperti yang Kak Dina sekarang lakukan atau yang seperti bapak atau ibu pendeta lakukan di mimbar. Tapi gimana dong kak, caranya memberitakan firman? Caranya gampang adik-adik. Adik-adik melalui teladan, sikap, dan perilaku, kita bisa menyebarkan firman Tuhan melalui perilaku baik kita. Contohnya apa, Kak Dina? Hmm, banyak. Contohnya misalnya adik-adik membantu mama di rumah. Atau adik-adik taat mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Atau adik-adik, setiap hari minggu nonton ibadah impa terus membantu adik, membantu kakak, mama, papa, kakek, nenek, dan banyak banget perilaku baik lainnya. Jadi adik-adik kita ini seperti agen rahasia, seperti agen rahasia kita diberikan misi oleh Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan ke semua orang. Dengan cara kita berperilaku baik yang mencerminkan kasih Tuhan itu sendiri adik-adik. Nah sebelum adik-adik membagikan kasih itu ke orang-orang Adik-adik juga harus rajin nih baca firman Tuhan Enggak setiap hari minggu aja Tapi setiap hari adik-adik membaca dan juga merenungkan firman Tuhan Supaya kita bisa membagikannya ke orang-orang lain Dan orang-orang lain juga bisa merasakan kasih yang kita alami Nah kiranya adik-adik selalu melakukan firman Tuhan secara nyata Dalam kehidupan, dalam sikap dan dalam perilaku adik-adik sehingga adik-adik bisa selalu merasakan kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan membuat aktivitas ya bareng Kak Eja. Shalom adik-adik, selamat hari minggu. Aku Kak Kesia. Tadi kan kita dengar firman Tuhan dari Kak Dina. Nah sekarang Kak Kesia akan mencapaikan aktivitasnya ya. Nah pertama yang harus dibutuhkan adalah kertas. Di sini Kak Kesya pakai kertas biasa warna putih, kalau adik punya kertas berwarna juga boleh dipakai kok. Lalu di sini ada stick dua, ada spidol berwarna, ada gunting, ada lem, di sini Kak Kesya ada lem kertas dan juga double tape. Langkah pertama adalah kita ambil satu buah kertasnya lalu kita lipat menjadi dua bagian seperti ini. Lalu kita lipat lagi. Nah, kalau udah terbentuk lipatan seperti ini, adik-adik bisa gunting ya satu-satu dari sini. Kita gunting nih. Nah, ini hasil yang udah digunting tadi. Setelah digunting, kita lipat menjadi dua lagi seperti ini. Kita lipat. Kita lipat lagi, lalu lipat lagi, sekali lagi, menjadi persegi kecil seperti ini. Nah, kalau udah sekarang kita mau gambar orang di sini. Nah, kalau adik-adik bingung cara menggambarnya, adik-adik bisa lihat contohnya di Youtube atau di Google ya. Di sini kakaknya kasih tahu nih caranya. Pertama, kita gunting bagian bawah membentuk segitiga. Kalau udah seperti ini, kita gunting lagi di bagian pinggirnya untuk membuat kakinya. Nah, kalau udah jadi, kita buat kepalanya seperti ini. Nah, kalau udah jadi gunting seperti ini, adik-adik, lihat tetap nyambungkan ini, kayak teman-teman gitu. Nah, nanti kalau udah, kita hias. Kita hias pakai spidol berwarna adik-adik. Kalau nggak punya bisa pakai krayon atau enggak, pensil warna. Kita hias. Lalu kita tempelkan stick dua tadi di pinggirnya ya. Ini Kak Kesya contohin. Kita tempel. Kita tempel. Menjadi seperti ini. Kalau udah dihias, nanti akan jadi seperti punya Kak Kesya. Taraaa, di sini Kak Kesya tulis nama teman-teman Kak Kesya nih. Ada Kak Brigita, ada Kak Yohan pokoknya banyak deh teman-teman Kak Kesya. Nah, kenapa sih Kak saya bikin ini? Tadi kan firman Kadina kita harus mengasihi teman-teman dan melakukan perintah Tuhan kan kepada teman-teman kita. Nah, kita harus mengasihi teman-teman kita adik-adik. Kalau udah bikin aktivitasnya, bisa difoto lalu dikirim ke grup WhatsApp PKPA. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, ya kan Kak Kartul. Nah, aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak, -kak, jangan lupa untuk dikerjakan ya adik-adik dan juga difoto lalu dikirim ke grup Pelkat PA Shalom Depok. Sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur. Persembahan adik-adik bisa digabungkan dengan persembahan mama dan papa ataupun keluarga yang ada di rumah. Persembahan juga dapat dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa ditransfer melalui barcode yang ada di sini. Sekarang kita akan mendengarkan warta PA pada minggu ini. Yang pertama... Kami segenap pelayan pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk KKK dan juga adik-adik layan yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Maret. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia kakak-kakak dan juga adik-adik layan. Porta PA yang kedua, adik-adik diingatkan untuk mengisi absensi kehadiran di kolom komentar di bawah ini. Atau adik-adik juga bisa mengirimkan absensi kehadiran sekaligus aktivitas di grup WhatsApp PLKPA Syalom Depok. Contohnya, Rizka kelas 3 sudah beribadah. Kalau adik-adik merasa -adik kesulitan, boleh minta tolong sama mama atau papa ataupun pendamping adik-adik sama beribadah hari ini ya. Untuk adik-adik, Mama Papa, Oma Opa atau pendamping adik-adik, jika memiliki kritik dan saran untuk menunjang IHMPA Shalom Depok agar semakin baik lagi, kritik dan saran dapat dikirimkan melalui WA Group Pelkat PA Shalom Depok atau bisa mengisi link di bawah ini. Nah, adik-adik, ada warta spesial loh buat minggu ini. Minggu depan IHMP, IHMPA kita akan spesial loh kak. Ayoan tahu Ada apa ya kira-kira? Kakak setel ya, minggu depan IHMPA kita akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Wow! Yeay, pertama kali loh Kak ini. Siapa nih yang udah kangen ngeliat wajah teman-temannya sama kakak-kakaknya? Semuanya kangen kan? Kak Rizka juga kangen, kakak-kakak -kak yang lain juga pasti kangen. Minggu depan kita ketemu lagi Kak, jam berapa Kak? Jam 7.30 di Zoom. Untuk info lebih lanjut, akan dikirim melalui WA Grup Pelkat PA Shalom Depok. Nah, untuk mama papa yang belum masuk ke grup tersebut, bisa menghubungi kakak-kakak -kak ataupun kakak-kakak pengurus ya. Adik-adik, nggak -adik, terasa sekarang kita sudah ber berada di penghujung rangkaian ibadah kita hari ini. Jangan sedih ya, kita minggu depan masih bisa ketemu lagi, kalian Ibadahnya via Zoom, Zoom. jam nah. 7.30. Jangan lupa ya, adik-adik, untuk join. Semoga ibadah yang sudah kita laksanakan hari ini, puji-pujian yang sudah kita naikkan, serta doa dan firman yang sudah adik-adik dengarkan boleh menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik dan juga boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian penutup. Tapi sebelum itu, kakak berharap adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian yang berjudul Firman Tuhan ada di hatiku. Dinyanyikan dua kali ya adik-adik.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 Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah berdoa dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Ezra dan juga bangsa Israel. Adik-adik juga sudah buat aktivitas kan? Jangan lupa ya adik-adik, aktivitas yang sudah adik-adik buat dikirimkan ke Whatsapp LKPA adik-adik, supaya kakak-kakaknya lihat nih aktivitas buatan adik-adik. Nah sekarang... Kadina tutup ibadah ini di dalam doa ya Adik-adik. Sikap doanya yang benar. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaanmu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya kami bisa seperti Nabi Ezra yang selalu Rajin membaca dan juga merenungkan firman-Mu ya Tuhan Dan kami juga bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami Melalui perkataan dan perbuatan kami ya Tuhan Tuhan sekarang kami mau kembali melakukan kegiatan kami ya Tuhan Kiranya Tuhan berkati kami ya Tuhan Jaga kami selalu dimanapun dan kapanpun kami berada Tuhan Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan juga perlindungan Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Dan jangan lupa tetap utamakan protokol kesehatan. Dadah!